Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas biodata lengkap umur dan Instagram 30 pemain drama The Penthouse Season 2. Di Season 2 drama The Penthouse, Yijea yang berperan sebagai Sim Sooyeon akan hadir dalam drama tapi hanya sebagai peran tamu. Untuk Season 2 yang menjadi peran utama wanita adalah Yu Jin dan Kim Yeon Ada beberapa pemain tambahan di drama The Penthouse Season 2 termasuk suami Sa Kim so yaitu Isang sebagai cameo lahir tanggal 13 Februari 1980 di Korea Selatan tinggi 185 cm inilah Instagram asli Isang yang pertama ada Yoo Jin, yang berperan sebagai Uyuni, nama asli Kim Yujin Jin lahir tanggal 3 Maret 1981 di Korea Selatan saat SMA bersekolah di sekolah luar negeri korea ken kuliah di universitas korea tinggi 163 cm golongan darah A nama suami Giteong, umur di tahun 2021 sudah 40 tahun nama instagram yojim810303 yang kedua ada Gimsuyeon yang berperan sebagai chensojin lahir pada tanggal 2 november 1980 di korea selatan SMA di SMA Isandong kuliah di Universitas Donggu tinggi 167 cm suami bernama Isangu umur di tahun 2021 sudah 41 tahun inilah instagram asli Kim Suyon. yang ketiga ada M Ki yang berperan sebagai Judante. Lahir 23 Maret 1976 di Korea Selatan Tinggi 180 cm Golongan darah A Umur di tahun 2021 sudah 45 tahun Inilah Instagram asli M.Kijun Kee Yang keempat ada Sinen Yang berperan sebagai Mari. Lahir 15 Februari 1973 di Busan, Korea Selatan Kuliah di Universitas Danguk jurusan teater dan film tinggi 170 cm umur di tahun 2021 sudah 48 tahun inilah instagram fanpage sinengkyong bukan instagram aslinya ya yang kelima ada bon tae yang berperan sebagai i gyu jin lahir 19 mei 1981 di korea selatan kuliah di universitas myongji tinggi 175 cm Umur di tahun 2021 sudah 40 tahun Inilah Instagram asli Bontekgyu Yang keenam ada Yun Jong-un Yang berperan sebagai Ha Yun Chol Lahir 15 Agustus 1984 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 37 tahun Inilah Instagram asli Yun Jong-un Yang ketujuh ada Yun Joo Hee Yang berperan sebagai Gusang. Lahir 21 Februari 1985 di Korea Selatan, tinggi 171 cm, umur di tahun 2021 sudah 36 tahun. Yang kedelapan ada Dong-won yang berperan sebagai Maduki. Lahir pada tanggal 3 Maret 1977 di Korea Selatan, nama lahir Kim gu umur di tahun 2021 sudah 44 tahun. Inilah Instagram asli Ha Deok Won. Yang kesembilan ada Kim Hyun Soo yang berperan sebagai Berona, lahir 23 Juni tahun 2000 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 21 tahun. Inilah Instagram asli Kim Hyun Soo. Yang kesepuluh ada Jin Ji yang berperan sebagai Yu Jenny lahir 25 Maret 1999 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 22 tahun inilah Instagram asli Jin Jihee. yang ke-11 ada Kim Yong Dae yang berperan sebagai Jin so -kun. lahir pada tanggal 2 Maret 1996 di Korea Selatan tinggi 185 cm umur di tahun 2021 sudah 25 tahun Nama Instagramnya adalah Yungdeko 302. Yang ke-12 ada Han Ji Hyun, yang berperan sebagai Jusobyeong, lahir pada tanggal 21 Maret 1996 di Seoul, Korea Selatan. Tinggi 170 cm, umur di tahun 2021 sudah 25 tahun. Inilah Instagram asli Han Ji Hyun. Yang ke-13 ada Choi Yee Bin yang berperan sebagai Hangdol. Lahir 2 September 1998 di Korea Selatan. Tinggi 170 cm, umur di tahun 2021 sudah 23 tahun. Inilah Instagram asli Choi Yee Bin. Yang ke-14 ada It Bin yang berperan sebagai Lee Min Hyuk Nama lahir Iseol. Lahir pada tanggal 22 Januari 1996 di Busan, Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 25 tahun Ite Bin adalah salah satu anggota grup K-pop MyTeen Inilah Instagram asli Ite Bin. Yang ke-15 ada Pai Gyeongsok yang berperan sebagai Logan Lee Lahir 10 Februari 1984 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 37 tahun Inilah Instagram asli Pak Gensok. Yang ke-16 ada Gim Rossa Yang berperan sebagai Yang Myok Lahir pada tanggal 1 Mei 1974 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 47 tahun Instagramnya nggak ada Ini yang berperan sebagai pembantu yang tak tahu diri Yang ke-17 ada Ja yang berperan sebagai Min Sora lahir pada tanggal 5 Maret 1999 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 22 tahun. Inilah Instagram asli Ju Min Yang ke-18 ada Nasei yang berperan sebagai Ju-hyein, lahir pada tanggal 27 tahun 2001 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 20 tahun. Inilah Instagram asli Nasoi. Yang ke-19 ada Gim yang berperan sebagai Jo. Lahir 21 Agustus 1994 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 27 tahun. Tinggi 175 cm. Inilah Instagram asli Gim Yang ke-20 ada Gim Dohian yang berperan sebagai Jo. Lahir pada tanggal 26 Juni 1992 di Korea Selatan, tinggi 185 cm, umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Inilah Instagram asli Kim Dong -hian. Yang kedua satu ada Ijea yang berperan sebagai Sim Seowon, nama resmi Kim Jea, nama lahir Kim Sang -un. lahir pada tanggal 2 Februari 1978 di Korea Selatan. Kuliah di Universitas Pasadena Art Center, USA Tinggi 168 cm, gulungan darah A Umur di tahun 2021 sudah 43 tahun Menikah dengan musisi rock yang bernama Sotegi Pada tahun 1997 dan bercerai pada tahun 2009 Inilah Instagram asli IJ ya yang ke puluh dua ada Hamin yang berperan sebagai Gangokgil, nama lain Gim Hamin dan Anastasia Gim tanggal bulan dan tahun lahirnya saya nggak bisa dapat kuliah di Universitas California Selatan tinggi 163 cm inilah Instagram asli Gim Hamin yang ke 23 puluh tiga ada sing Sohyun yang berperan sebagai chan sohyeon lahir 5 desember 1990 di korea selatan umur di tahun 2021 sudah 31 tahun inilah instagram asli Shin Sohyun. yang ke 24 ada an yang berperan sebagai suami chan sohyeon Tanggal lahirnya saya tidak bisa dapat. Dia lahir di tahun 1993 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun, tinggi 180 cm, mempunyai kakak perempuan bernama Hani dan seorang artis. Antewan adalah seorang artis Korea sekaligus anggota grup K-pop Exit. Inilah Instagram asli Antewan. Tae Yang ke-25 ada Soherin yang berperan sebagai Wang Mija Lahir pada tanggal 6 Agustus 1971 di Busan, Korea Selatan Tinggi 167 cm, umur di tahun 2021 sudah 50 tahun Yang ke-26 ada Gien Se, yang berperan sebagai reporter Kim Jong Min Lahir pada tanggal 8 April 1985 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 36 tahun Inilah Instagram asli Giense Yang ke-27 ada Anenno Yang berperan sebagai Anenho Tanggal lahirnya tidak bisa saya dapat Inilah Instagram asli Anenno. Yang ke-28 ada Chusubin yang berperan sebagai siswa di episode 1, lahir pada tanggal 27 Juli tahun 2000 di Busan, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 21 tahun. Yang ke-29 ada Son Bosol yang berperan sebagai Unjang-de, um lahir pada tanggal 11 Januari 1999 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 22 tahun. Tinggi 183 cm Yang ke 30 adalah suami Gin Soyeon Biodatanya sudah saya sebutkan di awal video ya Itulah biodata Instagram dan umur pemain drama The Pain House 2 yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya